Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama Kunci jawaban pada halaman 132, 135, dan 136 pada tema 2 kelas 6 Baik langsung saja kita jawab Sekarang kita akan menjawab di halaman 132 Sebelum kita jawab, mari subscribe channel ini kemudian nyalakan tanda loncengnya. Tuliskan kesimpulan dari teks tersebut pada bagan berikut. Upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Baik, untuk yang pertama, mengadakan program pinjaman nasional, mengadakan konferensi ekonomi, membentuk badan perancang ekonomi, membuat rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Kemudian membuat organisasi persatuan tenaga ekonomi Berikutnya di halaman 135 Baca kembali soal cerita tentang kelompok tari indang Jawablah soal cerit cerita tersebut Baik kita akan menjawab Siswa laki-laki sebanyak empat anak dan siswa perempuan sebanyak enam anak. Rasio siswa laki-laki terhadap siswa perempuan sama dengan jumlah siswa laki-laki kemudian kita bandingkan dengan jumlah siswa perempuan. Rasio jumlah laki-laki terhadap siswa perempuan adalah empat berbanding 6. Empat nah, berbanding ini rasio ya ini rasionya. Kemudian ini sama-sama kita bagi dua. 4 bagi dua adalah dua. 6 bagi 2 adalah 3 Maka dapat disederhanakan menjadi 2 berbanding 3 Oke Berikutnya, selesaikan soal cerita berikut Soal nomor 1 Perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 6 SD Nusantara adalah 2 berbanding 3 Jika jumlah murid laki-laki adalah 12 orang, berapa jumlah murid perempuan? Baik, kita akan hitung ya. Ini cara menghitungnya adalah dengan cara perbandingan senilai. Oke, laki-laki itu kan rasionya adalah dua ya, rasionya di sini. Kemudian dua itu sama dengan 12 orang, perempuan itu rasionya adalah tiga. Maka jumlah siswa perempuan sama dengan perempuan ini, kalian tidak usah tulis ya. Perempuan dibagi dengan laki-laki dikali 12 orang. Sama dengan 3 per 2. 3 itu kan rasionya perempuan yang ini. Kemudian 2 itu adalah rasionya laki-laki. Maka 3 per 2 dikali 12 orang. Sama dengan 3 dikali, 6. 3 dikali 6 orang. Yaitu sama dengan 18 orang. Jadi siswa perempuan di sini adalah 18 orang. Berikutnya kita akan jawab di halaman 135 Soal nomor 2 Perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat satu loyang kue adalah satu berbanding dua gelas Jika ibu ingin membuat 10 loyang kue berapa jenis tepung yang diperlukan Baik kita menentukan banyak tepung yang dibuat Maka banyak tepung sama dengan tepung per jumlah dikali jumlah kue yang dibuat. Nah di sini untuk untuk uh, tepungnya adalah dua, rasionya adalah dua. Sedangkan untuk gula adalah satu, ini satu, ini dua. Maka karena yang ditanyakan adalah banyak tepung, maka kita buat tepung itu di atas dua. Kita tentukan dua. Per 1 ditambah 2. Kenapa ini dijumlahkan? Ya. Karena untuk membuat tepung itu kan dicampur. Jadi kita jumlahkan. Dikali 10 sama dengan. Kenapa di sini ada 10? Karena di sini ya. Jika ibu ingin membuat 10 loyang kue. Maka dikali 10 sama dengan 20 per 3. Sama dengan kita sederhanakan menjadi 6 2 per 3. Jadi, jumlah yang diperlukan adalah 62 per 3. Soal nomor 3, perbandingan umur ayah, ibu, dan dayu 8, banding 7, banding 3. Jika umur dayun 12 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Baik, kita tentukan dulu jumlah umur ketiganya. Oke, untuk yang di sini tidak perlu kalian tulis ya yang ini. Kita coret aja yang ini. maka jumlah per dayu, jumlahnya kita jumlahkan yang ini semua kemudian kita mencari dayu, dayu itu berapa? Ya, ini tiga ya, oke okay. dayu itu yang ini, kemudian ibu yang 7 dan ayah 8 oke, okay. jumlah per dayu dikali umur dayu sama dengan 8 ditambah 7 ditambah 3 per 3 Dikali 12 sama dengan 18 per 3 kali 12, yaitu 18 dikali 4. Nah, tiganya kemana? 12nya kemana? Yaitu 12 dibagi 3 sama dengan 4, jadinya seperti ini. 18 dikali 4 sama dengan 72, jadi jumlah umur mereka adalah 72 tahun. Berikutnya masih di halaman 135. 2,5 liter bensin dapat menempuh jarak sejauh 30 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh dengan bensin sebanyak 10 liter? Nah, ini adalah cara untuk menghitung perbandingan senilai. Ketika 2,5 liter bensin itu mendapat uh, dapat menempuh 30 km, maka untuk 10 liter, maka itu akan berlipat-lipat dari 2,5 uh, mohon maaf, berlipat-lipat Kilometer yang akan ditempuh Baik langsung saja 2,5 liter sama dengan 30 kilometer Kemudian 10 liter sama dengan berapa Yaitu kita misalkan dengan X Dengan perbandingan senilai diperoleh nilai X Yaitu 2,5 per 10 Sama dengan 30 per X Maka ini kita kalikan silang ya 2,5 kita kalikan dengan X. 10 kita kalikan 30. Maka jadinya adalah. 2,5 dikali X sama dengan 10 dikali 30. 2,5 kali X adalah 2,5 X sama dengan 300 km. Nah sekarang yang 2,5 ini kita pindahkan ruas. Maka itu akan menjadi pembagi. Maka X sama dengan 300 dibagi 2,5 km. Maka. Ini salah ya, ini kita coret. Ini tidak usah kalian tulis. Maka X sama dengan 120 km. Jadi jarak yang ditempuh dengan 10 liter bensin adalah 120 km. Baik, sekarang kita akan jawab di halaman 136. Soal nomor 5. Suatu minuman dibuat dengan mencampur air sirup dan santan dengan perbandingan 3 berbanding 4 berbanding 5. Jika ibu ingin membuat minuman sebanyak 6 liter, berapa liter santan yang diperlukan? Baik, kita akan jawab. Sama dengan santan per air ditambah sirup ditambah dengan satunya adalah santan ya. Di sini lupa ketulisan, kamu tulis santan. Dikali 6 sama dengan 5 per 3 ditambah 4 ditambah 5. Dikali dengan 6. Maka 5 kita tulis ulang. Dan 3 ditambah 4 tambah 5 adalah 12. Kemudian kita kalikan 6 sama dengan 5 per 2. 5 per 2 itu sama dengan 2,5. Jadi santan yang diperlukan adalah 2,5 liter. Berikutnya untuk soal nomor 6. Buat soal cerita Sendiri tentang rasio, tukarkan soal yang kamu buat dengan teman, minta teman tersebut menjawabnya baik di sini kita buat soalnya. Perbandingan umur Andi dan Derry adalah dua banding tiga, jumlah umur mereka berdua adalah 25 tahun, berapakah umur Derry. Sekarang kita akan jawab di halaman 136, Ayo Renungkan. Pertanyaan pertama, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan dan rasio. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Menghitung rasio. Apa yang belum kamu pahami? Tidak ada. Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Terus belajar materi yang sudah dibahas dengan mena menambah latihan. Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sikap yang aku terapkan sehari-hari adalah bersikap sopan santun, menghormati orang lain, dan rajin belajar. Kerjasama dengan orang tua, peragakan beberapa gerakan tari indang di hadapan orang tua. Minta mereka menuliskan komentarnya. Baik, itu saja yang kita bahas uh, untuk kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.